Selamat pagi, pagi. Selamat, selamat hari, hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik dan keluarga di rumah, gimana kabarnya semua? Tetap sehat dan bersemangat kan? Bersyukur banget ya karena sampai hari ini setiap Minggu kita masih bisa dan boleh beribadah di IHMPA Shalom Depok. Adik-adik masih inget nggak nih sama kakak-kakak -kak yang ada di sini sekarang? Gimana kalau kita kenalan dulu yuk sama pelayan kita hari ini? Ada kayak Kobus di gitaris ada kak di Kahonis? ada kak Vivi dan kak Brigit sebagai liturgos. Kak Brigit, kita mau memulai ibadah pada hari ini, gimana kalau kita nyanyi lagu yang bikin semangat sambil gerakkan badan gitu kak. Biar adik-adik di rumah juga nggak ngantuk lagi, hari ini kita angkat pujian Aku Anak Raja. Kayaknya masih kurang semangat nih kak, kayaknya kita perlu nyanyi satu pujian yang ceria lagi Biar adik-adiknya semangat juga nih kak kayak kita Gimana kalau kita nyanyi lagu, roti dan mentega? Boleh tuh kak Musik Kau temanku, temanmu, kita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 teduh selesai. Masih berdiri ya Adik-adik? Adik-adik sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur ya karena banyak sekali berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Rasa syukur kita bisa dilakukan dalam bentuk melakukan hal-hal yang baik, misalnya membantu orang lain. Karena kita adalah cerminan dari firman Tuhan sehingga menjadi teladan, maka dari itu mari kita angkat pujian dari KJC 185. Aku gereja, kau pun gereja. Adik-adik sekarang kita akan Berdoa untuk membuka Ibadah kita, kakak harap Adik-adik bisa berdiri dengan tenang ya Lipat tangan, tutup mata Tendukan kepala, mari kita bersatu Dalam doa Ya Tuhan terima kasih atas pagi hari Yang cerah ini, terima kasih Atas pertolongan Tuhan, atas nafas Kehidupan baru, sekarang kami ingin Beribadah, ingin memuliakan Dan memuji nama Tuhan, berkatilah kami Nanti, dan mendengarkan firman Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca mazmur pujian. Mazmur pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 5. Udah ketemu belum nih? Kalau masih kesusahan, nyari sendiri, boleh kok minta tolong sama Mama, sama Papa. Yang mendampingi adik-adik ya Dari Masmur 1 ayat 1 sampai 5 Yang berbunyi demikian Masmur 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan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 Dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita harus bersyukur karena sedari kecil sudah diajarkan untuk hidup di dalam kebenaran dengan mengikuti aturan Tuhan Yesus. Ya, Mazmur ini juga mau mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka dari itu, Kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian yang diambil dari "Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku". Firman Tuhan, kakak berharap Adik-adik bisa mendengarkan Dengan tertib ya, untuk adik-adik Yang sudah bisa baca Baca tulis, boleh loh untuk membuat Catatan kecil tentang cerita yang disampaikan Nanti, mari siapkan hati Dan pikiran kita, kita dengerin Firman yuk hari ini Halo Selamat pagi adik-adik Apa kabar? Kak Dina harap adik-adik semua Tetap sehat dan bahagia Wah, udah lama nih ya, Kadina nggak ketemu langsung sama adik-adik. Kangen banget nih rasanya Kadina. Gimana adik-adik, kangen gak sama Kadina? Akhirnya kita bertemu lagi nih adik-adik. Dan pada hari ini Kadina mau menceritakan tentang Firman Tuhan. Tapi sebelum Kadina menceritakannya, adik-adik siapkan Alkitabnya dulu. Dan kita mau. Buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Tunggu, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau doa dulu ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya firman yang kita baca pada hari ini dapat kita ingat, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih juga karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Shalom. Kiranya Tuhan memberkati e, pembacaan firman yang akan kami baca ini ya Tuhan. Berkati Kadina yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu, berkati adik-adik yang akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami baca, boleh kami renungkan pada hari ini, dapat kami ingat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anakmu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, waduh masker kadina turun. Nah adik-adik, kita buka tadi alkitabnya dari... 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika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 Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitnya Dari antara orang mati yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang Demikian pembacaan Alkitab Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini menceritakan tentang satu tokoh yang pasti adik-adik selalu kenal dan selalu baca di Alkitab. Nah, kita mencerita, kita membaca tentang Rasul Paulus. Semuanya pasti kenal, yo, adik-adik. Ada yang kenal? Oh, enggak Ada yang nggak kenal sama Rasul Paulus? Nah, kalau yang kenal, kira-kira Rasul Paulus itu siapa sih, adik-adik? Nah, betul banget, Rasul Paulus itu. Adalah salah satu rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Memberitakan Injilnya di mana kak? Nah rasul Paulus ini memberitakan Injilnya itu di area Asia kecil dan juga Yunani Dan rasul Paulus ini adik-adik adalah rasul yang sangat taat terhadap panggilan dan juga perintah Allah jadi Rasul Paulus ini keliling kota Yang ada di Asia-Asia kecil Dan juga Yunani Untuk memberitakan Injil Dan Rasul Paulus juga gemar memberikan teladan Bagi orang-orang yang ia ajarkan Gitu adik-adik Jadi sekarang udah tau kan Kalau misalnya nanti ada yang tanya Siapa sih Rasul Paulus? Jawabannya sudah tadi kadinya sebutin Nah adik-adik dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ini diceritakan ada satu kota yang dikirimkan surat oleh Rasul Paulus. Kota apa tadi? Kota Tesalonika. Nah, kota Tesalonika ini, adik-adik, adalah salah satu kota yang didatangkan Paulus untuk memberitakan Injil itu. Nah, kota Tesalonika ini, adik-adik, terletak di Yunani bagian utara. Dan kota ini dikenal sebagai kota perdagangan di provinsi Makedonia. Kalau adik-adik bisa bayangkan, kota perdagangan itu berarti orangnya ramai. Banyak orangnya, terus gedung-gedungnya, bangunan-bangunannya bagus karena banyak yang berdagang di situ. Nah adik-adik, kota Thessalonica ini merupakan kota metropolitan yang berkembang pesat karena melewati jalur pedagangan nih gambarnya kota Tesalonika yang zaman dahulu karena ada laut jadi gampang orang untuk melewati dan berdagang di sekitar situ kalau kita gambarkan sekarang mungkin kayak kota Jakarta ya adik-adik ya kota Jakarta kan kotanya metropolitan terus berkembang pesat dan juga banyak orang yang berdagang orang dari luar negeri, dari luar kota datang ke Indonesia untuk mencari nafkah, berdagang seperti itu adik-adik nah, bisa dilihat nih kan ini kotanya Tesalonika yang sekarang tidak berbeda jauh dengan yang dulu Nah adik-adik surat Tesalonika yang tadi kita baca di Alkitab itu merupakan surat yang pertama kali dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika Kira-kira suratnya apa coba adik-adik baca-baca lagi di Alkitabnya Kira-kira suratnya tentang apa ya Kak Dina Nah Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat Tesalonika, karena Rasul Paulus itu mengucapkan syukur karena hidup jemaat-Jemaat Tesalonika pada saat itu hidup dalam iman, dalam kasih, dan juga dalam pengharapan adik-adik. Jadi, pada saat Rasul Paulus di tesalonika dan memberitakan Injil bersama dua sahabatnya, yaitu siapa Siliwanus dan Timotius. Nah, jadi waktu Rasul Paulus itu memberitakan Injil di Tesalonika, ternyata adik-adik jemaat Tesalonika itu luar biasa berimannya terhadap Tuhan. Mereka penuh dengan kasih dan juga penuh pengharapan. Nah, apa sih buktinya jemaat Tesalonika itu ee, kalau mereka itu beriman? Jadi bukti iman jemaat Tesalonika itu menandakan kalau Rasul Paulus sudah berhasil nih adik-adik pelayanan Rasul Paulus di kota Tesalonika berhasil karena orang-orang atau jemaat yang di Tesalonika imannya tuh terbangun Adik-adik. Dan melalui pemberitaan Injilnya Rasul Paulus itu kuasa Roh Kudus mau berkarya dan bekerja untuk membangun iman para jemaat Tesalonika Adik-adik. Nah, jadi Adik-adik, jemaat Tesalonika itu tidak hanya lagi mendengarkan dan juga menerima firman atau pemberitaan Injil yang diberikan oleh Rasul Paulus saja, tetapi jemaat-jemaat di Tesalonika ini juga mulai melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasul Paulus Adik-adik. Dan jemaat-jemaat di Tesalonika juga menjadi teladan-teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, mungkin adik-adik mau nanya sama Kadina. Kak Dina, kehidupan yang beriman itu seperti apa sih, Kak Dina? Nah, kehidupan yang dahulu dijalankan oleh jemaat Tesalonika itu sangat beriman kepada Tuhan. Contohnya, jemaat Tesalonika berhenti menyembah berhala lagi, Adik-adik. Jadinya setelah ada Rasul Paulus, jemaat Tesalonika jadi menyembah Tuhan Allah. Lalu jemaat jemaat Tesalonika juga memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan Allah dan jemaat Tesalonika juga tidak mementingkan diri sendiri, adik-adik yang tadinya sombong karena memiliki uh, harta yang banyak itu sekarang jadi bersikap baik kepada sesama, mau memberi, mau berbagi seperti itu. Dan yang terakhir, jemaat Tesalonika juga selalu tekun untuk menantikan kedatangan Anak Allah. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya, adik-adik. Uh, bagaimana uh, imannya Jemaat Tesalonika yang membuat uh, Rasul Paulus sangat senang dan sangat bangga dan bersyukur karenanya Nah adik-adik melalui surat yang tadi kita baca Rasul Paulus itu mengungkapkan rasa syukurnya Karena Rasul Paulus itu bisa menjadi teladan bagi Jemaat-Jemaat Tesalonika -jemaat Melalui uh, Rasul Paulus dibantu oleh kuasa roh kudus Jemaat-jemaat di Tesalonika itu menjadi beriman, menjadi lebih baik lagi dan yang paling penting jemaat-jemaat Tesalonika itu menjadi teladan bagi jemaat-jemaat di kota lain Adik-adik. Karena jemaat-jemaat di Tesalonika itu sangat baik. Lalu mereka beriman, jemaat-jemaat di kota-kota lain juga jadi mengikuti perbuatan imannya jemaat-jemaat di Tesalonika Adik-adik. Nah, jadi kira-kira apa sih yang mau diajarkan oleh firman Tuhan yang kita baca ini? Atau apa sih yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus? Gini adik-adik, kita, Kak Dina, adik-adik, dan setiap orang yang percaya dipanggil Tuhan untuk senantiasa menjadi teladannya Kristus di tengah hidup di tengah kehidupan kita adik-adik. Kak Dina, gimana sih caranya jadi teladan? Nah, pertama nih kita harus mulai meninggalkan segala perbuatan yang jahat atau yang tidak baik yang sering kita lakukan misalnya sering ngejek temen atau sering nakalin temen, jahilin temen itu udah mulai ditinggalkan misalnya kalau mama minta tolong bilangnya nanti dulu deh mah lagi sibuk nih lagi satu game lagi atau bentar mah lagi tiktokan nah kayak gitu kan jadi tidak mendengar orang tua Nah, hal pertama yang kita lakukan untuk menjadi teladan itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kan tidak mungkin ya kalau orang lain mau menjadikan kita teladan kalau kita berbuat jahat, kayak gitu adik-adik. Nah, setelah kita meninggalkan segala perbuatan jahat atau perbuatan tidak baik dalam hidup kita, kita harus berbuat baik dimanapun dan kapanpun menjadi orang yang senantiasa mencerminkan uh, perbuatan sebagai seorang Kristen mengikuti firman-firman Allah mengikuti perintah Allah mau memaafkan orang dan juga mau berbagi dengan orang lain dan mungkin banyak banget ya perbuatan baik itu adik-adik nah seperti itu adik-adik dengan kita berbuat baik nah kita juga bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain seperti tadi Jemaat Tesalonika. Jadi orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat keteladanan kita dan juga bisa mengikuti keteladanan kita, adik-adik. Jadi sama seperti Rasul Paulus yang menjadi teladan bagi orang-orang di, di Tesalonika dan orang-orang di Tesalonika atau jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi jemaat di kota-kota lain. Nah, adik-adik kita, eh, kita ini tuh sekarang udah masuk ke minggu apa ya? Minggu? Pra Paskah Nah, dikit lagi kira-kira bulan apa ya Coba adik-adik lihat di kalendernya Kita itu akan merayakan Paskah Nah, Paskah itu apa sih adik-adik? Udah bertahun-tahun kita merayakan Paskah Pasti adik-adik tau lah Paskah itu artinya apa? Bener banget Kebangkitan Yesus Nah, adik-adik Sebagai orang yang sudah menerima Anugerah keselamatan kita dari Tuhan yang uh, rela mati di kayu salib, rela menderita, dan akhirnya bangkit, kita harusnya bersyukur karena kita sudah menerima keselamatan itu. Dan uh, tidak cukup untuk bersyukur saja, tapi kita harus menggunakan hidup kita untuk menjadi teladan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Jadi, Bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan kayak sekarang nih, Kak Dina kan cerita berbagi firman Tuhan sama adik-adik. Nah adik-adik nggak -adik hanya mendengarkan saja, tetapi firman yang boleh adik-adik dengarkan hari ini, atau di minggu-minggu sebelumnya, atau di minggu-minggu yang akan datang, itu adik-adik lakukan, dan adik-adik uh, lakukan terus-menerus, sehingga adik-adik bisa menjadi teladan bagi orang-orang. Jadi, hidup adik-adik tuh nggak hanya bertumbuh aja, tapi bisa Bur, buah yang lebat Seperti itu adik-adik Gimana sih caranya kak jadi teladan bagi orang lain hmm Contohnya Contoh kecilnya Misalnya adik-adik lagi ulangan nih di sekolah Terus ada temennya yang nyontek ternyata Nah gimana caranya Untuk menjadi teladan Adik-adik ikut nyontek juga oh, Enggak Contoh kecilnya itu bisa adik-adik Menegur orang yang lagi nyontek mungkin orang itu akan marah sama adik-adik tapi adik-adik gak perlu khawatir karena adik-adik berbuat baik dan Tuhan menyertai adik-adik nah kalau sekarang kan sekolahnya online Kak Dina. gimana dong negur conteknya masa lewat, Zoom? enggak dong, kalau sekarang adik-adik bisa menjadi teladan contohnya mamanya adik-adik atau papanya adik-adik mau keluar rumah, mau belanja ternyata lupa pakai masker nah adik-adik bisa menegur mama atau papa atau orang yang tidak memakai masker untuk Memakai masker atau lupa cuci tangan dari luar. Nah adik-adik juga bisa menegurnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Kayak gitu adik-adik. Nah adik-adik yang mau diajarkan pada hari ini, yang pertama itu adik-adik harus menjadi teladan bagi orang lain seperti Rasul Paulus dan Jemaat Tesalonika. Dan juga adik-adik harus terus bertumbuh. Jadi nggak eh, hanya Firman Tuhan yang adik-adik dengar, tapi adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik bisa berbuah di dalam Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah mendengarkan Firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Kadina. Nah, tadi Firman Tuhannya itu tentang harus berani berbuah ya. Nah, khususnya anak. Tanggung kelas, 4, 5, dan 6 aktivitasnya kita mau buat judulnya berbuah di dalam Tuhan. Gimana cara buatnya? Kita siapin dulu yuk alat dan bahannya. Pertama-tama, adik-adik siapkan kertas origami. Lalu, tapi kalau adik-adik gak punya kertas origami, adik-adik bisa pakai kertas HVS putih, adik-adik. Lalu, adik-adik bisa pakai juga siapkan untuk... Isolasi, boleh juga lem kertas Atau solatip Atau double tip boleh Lalu ada Penggaris dan gunting ya adik-adik Lalu ada Pensil warna Dan juga spidol warna atau alat tulis Kemudian ada juga untuk Cetakan lingkaran nih adik-adik Nah cetakan ini Adik-adik siapkan yang ukurannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil adik-adik. Ya jadi ukurannya yang sedang-sedang aja. Nah, sekarang kita masuk proses pembuatannya. Pertama-tama, adik-adik cetak bentuk lingkaran di... Karena dia kasih contoh di kertas HVS. Adik-adik buat 6 pola lingkaran, ya adik-adik, nah itu nanti dicetak adik-adik pakai... Bulatan yang tadi dicetak Atau kalau adik-adik punya Kertas origami berwarna Adik-adik bisa cetak di Kertas origami warna ungu Nah itu adik-adik cetak Buat 6 pola ya adik-adik Lalu untuk gambar daunnya Adik-adik bisa cetak Juga Di kertas nya adik-adik Bentuk gambar daun Kalau misalnya susah nih kak Cara buat daunnya Nah adik-adik bisa minta tolong sama papa mama ya Atau yang mendampingi adik-adik Nah adik-adik Habis itu Untuk gambar batangnya gimana kak? Untuk gambar batangnya Adik-adik bisa lagi gambar batang nih Tadi kan kita udah siapin penggaris Nah adik-adik bisa gambar batangnya Bentuk persegi panjang Nanti diwarnai warna coklat Terus nanti adik-adik gunting atau juga pakai kata origami warna coklat, adik-adik. Kalau adik-adik punya, jadi lebih gampang ya. Nah, kalau misalnya udah, Kak, gimana nih, Kak? Nah, adik-adik gunting bentuk lingkaran tadi. Adik-adik ada enam, ya. Adik-adik satu, dua, tiga, empat, lima, dan 6 Nanti adik-adik tempelkan di sini satu-satu. Oke berbentuk anggur ya adik-adik jadi urutannya 3, 2, 1 lalu adik-adik tadi gambar daun yang sudah adik-adik buat, adik-adik bisa gunting adik-adik tempelkan nanti di bagian batangnya, nah batangnya itu adik-adik, adik-adik gunting dan adik-adik bisa gulung digulung ya adik-adik kayak bentuk arisan tanya mama papa, mah arisan gimana sih, caranya digulung aja kok adik-adik, digulung Terus nanti ditempel ya, adik-adik seperti ini di belakangnya. Nah adik-adik kalau sudah selesai berbentuk anggur ini, adik-adik tulis di daunnya berbuah di dalam Tuhan. Nah adik-adik berbuah di dalam Tuhan itu kayak gimana sih contohnya kak? misalkan kan kita ada enam nih, ada enam lingkaran. Nah karena dia pengen adik-adik, Sebutkan enam perbuatan baik yang ad, yang akan adik-adik lakukan untuk orang lain. Contohnya apa sih kak? Contohnya itu misal dalam mama dalam keluarga nih membantu mama menyapu atau membersihkan meja atau merapikan tempat tidur sendiri itu udah membantu mama ya, mama pasti senang. Terus kalau misalkan papa baru pulang kerja nih, adik-adik bisa ambilkan minum berarti mengambilkan minum setelah papa pulang kerja atau juga adik-adik bisa juga untuk mendoakan teman yang sakit, nah itu salah satunya adik-adik ya masih banyak yang bisa-bisa yang bisa adik-adik tuliskan di sini. Nah nanti hal-hal tersebut itu sebagai bentuk komitmen adik-adik ya untuk melakukan firman Tuhan dan bisa berbuah bermanfaat untuk orang lain. Nah kalau sudah selesai jangan lupa difoto dan dikirim ke grup WhatsApp loktpa ya. Demikian aktivitas hari ini adik-adik. Karena dia dan Ka Dina tunggu ya aktivitas dan karya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati. Gimana cerita yang sudah disampaikan pada hari ini adik-adik seru banget kan? Kakak berharap Firman tadi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam diri adik-adik ya.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 Persembahan Nasdaq terkumpul bisa dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu mulai pukul 10 pagi sampai tiga sore. Atau bisa dengan men-scan barcode yang ada di sini. Kak Brigit dan adik-adik sekarang kita mau mendengarkan warta PA nih. Yang pertama kami kakak layan PKP Asyalup. Tepok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan kakak kakak sekalian. Yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Brigit kelas 2 strip sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis Boleh loh untuk meminta bantuan ke mama atau ke papa Atau orang-orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah Adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini Apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMPA online ini Dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan PKPA Shalom Depok melalui Whatsapp dan mengisi link ini nah, kritik dan saran yang sudah diberikan akan kita terima dan nantinya akan diterapkan di ibadah IHMPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya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 kita dengar dan renungkan tadi dapat menjadi berkat untuk adik-adik ya. Kak Vivi dan juga adik-adik untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 345 Oh Berkati Kami. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Rasul Paulus dan suratnya ke jemaat Tesalonika. Dan kita juga sudah membuat aktivitas bersama-sama ya, Adik-adik. Coba dilihatin aktivitasnya. Nah, Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan ini. Kiranya Tuhan berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi seperti Rasul Paulus yang menjadi teladan bagi jemaat Tesalonika, ataupun seperti jemaat Tesalonika yang menjadi teladan bagi jemaat-jemaat di kota lain. Kiranya kami ya Tuhan bisa menjadi dan Kristus kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, ataupun orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kiranya juga kami dapat selalu bertumbuh dan berbuah di dalammu. Tuhan, sekarang kami mau kembali melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkati kami ya Tuhan, berkati uh, segala aktivitas kami yang akan kami jalankan setelah ini. Jaga dan sertai kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Kiranya juga Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin kami lakukan selama ibadah ini berlangsung. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Doa ini ya Tuhan kami alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari minggu adik-adik, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan 5M-nya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi interaksi dan juga menjauhi kerumunan. Selamat hari minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan.